hello guys ini aplikasi penghasil uang ya nama aplikasinya ini okay, share it ya jadi cukup mudah kok itu misi-misinya nah kamu bisa klaim buat versi sampah kirim file undang teman Di sini saya sudah mengundang teman sejumlah 4 orang ya saya akan mendapatkan poin terus untuk apa poinnya Ya, tentu untuk menukarkan pulsa ya. Ini misalkan saya tukarkan sudah bisa ya, Guys. Cuman saya lagi ngumpulinnya supaya bisa menukarkan sebesar 25.000 pulsa. Nah, sedangkan rupiah saya itu baru 19.990 rupiah ya. Cukup simpel ya, kawan-kawan. Nih saya tes klaim dulu ya. Saya kan sudah membersihkan sampah tadi itu. Saya klaim dulu ya. Nah, dapat ya. Terus berkunjungi belanja selama 15 detik. Oke, okay. saya akan kunjungi dulu ya. Selama 15 detik. Nah disitu saya sudah mendapat poin ya yang sudah tertera yaitu misinya yang barusan apa itu Untuk mengunjungi teman eh mengunjungi itu pusat belanja Kita akan cek lagi nah sini saya akan klaimnya ya Dapat 2000 poin terus tonton video selama satu menit nah, Pokok misinya ini cukup mudah ya kawan-kawan di sini sudah terkumpul 20.000 20 lebih ya Terus Buruan ya download kan kawan Karena ini terbukti Aplikasinya ini save it Kamu cari aja di Google Play Store Pasti ada kok Oke lah sekian dari saya Kawan-kawan semoga tutorial ini bermanfaat See you